Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Sisi Seng Benili. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Dalam keadaan bahagia dan selalu dilantarkan Dalam segala hal, amin Oke, sudah memasuki awal bulan ya Bulan Juli Kali ini tentunya Teman-teman uh, sudah memasuki Program baru Di GoPanner ya GoPanner reward khususnya Kita sudah memasuki program baru di mana ada perubahan-perubahan di target dan skema insentif harian. Nah, seperti apa perubahannya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel Siji Oke okay, teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya mengenai program GoPanaryWare khususnya yang berlaku di Kota Solo ya teman-teman ya karena saya beroperasional atau konfit di Kota Solo nah, ini ada beberapa perubahan ya banyak sekali perubahan terutama di target maupun di skema insentif harian nah perubahannya seperti apa? yang sangat signifikan adalah perubahan target level bulanan kita ya untuk mencapai level selanjutnya di bulan Agustus tentunya di bulan Juli ini kita harus mencapai target poinnya nah, untuk mencapai target poin masing-masing level ada silver gold dan platinum banyak sekali perubahan yang pertama adalah level silver ya. silver yang kalau bulan kemarin untuk mencapai level silver kita hanya membutuhkan 47.000 poin Nah untuk bulan Agustus nanti atau di bulan Juli ini Target kita adalah sebesar 52.600 ya Artinya dari 47.000 poin Ke 52.600 poin Ada kenaikan poin Sebesar 5.600 teman-teman ya Jadi target kita untuk mencapai level Silver di bulan depan Bulan ini kita harus mendapatkan 52.600 poin Dan Untuk reformanya Sebesar 94% minimal Dan untuk ratingnya kita minimal adalah 4,95 jadi teman-teman untuk mencapai level silver di bulan Agustus teman-teman harus mencapai 52.600 poin Nah, untuk di level gold kalau bulan kemarin target kita hanya 56.000 poin nah untuk di bulan Agustus nanti artinya di bulan Juli ini kita harus mengumpulkan sebanyak 60.300 poin. Jadi ada kenaikan 4.300 poin teman-teman. Dan untuk performanya 95% dan untuk ratingnya adalah 4,97. Oke, kita lanjut ke level platinum. Nah, ini level yang paling tinggi. Target kita bulan Juli adalah 69.300 poin dari yang bulan sebelumnya adalah 66.000 artinya ada kenaikan poin sebesar 3.300 poin dan performa kita harus 97% dan ratingnya adalah 4.98 nah itu adalah target kita di bulan Juli untuk bisa mungkin bertahan di level silver gold ataupun platinum ya teman-teman ya sudah saya sebutkan di awal nah kira-kira gimana -kira teman-teman apakah masih sanggup untuk naik level atau bertahan di level saat ini atau sesuatu balik ke level basic nah, kita nggak tahu karena orderan kita kadang-kadang kita nggak tahu ya namanya sistem hari ini bagus besoknya ada delay hari ini ada delay besoknya bagus begitu seterusnya oke okay, nah, sekarang kita lanjut ke skema insentif harian atau garansi pendapatan minimum yang saat ini diberlakukan ya untuk bulan Juli ini yang berlaku mulai tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus oke okay, untuk level basic adalah Target harian kita adalah 1.800 poin dengan garansi pendapatan 115 nah, Artinya teman-teman harus mendapatkan 12 orderan ya minimal ya 12 orderan Jika pendapatannya kurang dari 115 maka akan dibulatkan ke 115 selisihnya nah, Kemudian untuk level silver adalah target poin nya adalah 2.300 Dan garansi pendapatan adalah 155.000 Kemudian untuk level gold, target poin hadanya adalah 2.600. dan untuk garansi pendapatan adalah sebesar 185.000. Dan untuk level yang paling tinggi adalah level platinum adalah target hadanya adalah 3.000 poin dan pendapatan garansi pendapatan minimumnya adalah 225. Jadi untuk bulan ini ada kenaikan target poin untuk mencapai level di bulan berikutnya dan juga ada target poin harian dan juga insentif harian kita juga atau garansi pendapatan harian kita juga dinaikkan ini untuk berlaku di kota Solo ya teman-teman ya, untuk kota-kota lainnya mungkin teman-teman bisa sharing di kolom komentar oke teman-teman semakin hari target poin dinaikkan dan sedangkan banyak teman-teman di luar sana yang mengeluh, kadang sehari cuma dapat tiga empat bahkan ada yang cuma dua orderan sehari on -beat. Nah, untuk teman-teman apakah masih bisa bertahan untuk mencapai level selanjutnya di bulan selanjutnya maksudnya atau mungkin cukup bertahan di level basic oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like share komen dan subscribe sampai ketemu di video saya selanjutnya tetap sehat tetap selamat tetap semangat salam satu aspal